...kabar terbaru terupdate dan terang hanya seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita mendapatkan spesial bahagia dari Dede Lesti, para ya Kita lihat keunggahan pertama, ada sebuah postingan dari ig nya Kak Rivi, para ya. Di situ Kak Rivi mengunggah sebuah postingan terbaru, yang dimana... Tentunya Kak Arifi, hari ini sedang meeting bersama Lesti Kejora, bersama juga Kirana Wedding Planner, Pak Sahabat, ya wow. Tentunya pastinya ini membahas soal acara pernikahan, Pak Sahabat, ya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan acara pernikahan Lesti dan bila dilancarkan, disukseskan, tidak ada satu halangan apapun, amin, ya rohbal alamin. Postingan sebut diunggah unggah kembali oleh akun Instagram underscore 0501 Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Kira-kira mau ngapain ya? Ada suara teh kirana wedding planner Semoga dilancarkan acaranya, diberi kesehatan umur panjang dan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Amin, ya robbal alamin Masya Allah, tabarakallah Luar biasa, persahabat ya Dukungan support dari fans memang tentunya selalu luar biasa Kebanggaan buat kita semua para fans, Alhamdulillah tentunya Lesti dan Bilar banyak sekali orang yang mendoakan, yang mendukung, serta mensupport buat apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Lukas yang mengatakan, Mungkin terbuat acara siraman sama pengajian Min katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Citra 04 underscore Endel ya yang berkomentar bismillah apapun itu semoga diberikan kelancaran Respon yang sangat positif dari para fans yang selalu mendoakan dan tentunya mendukung acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Dilar. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan persahabat ya kelancaran untuk Lesti dan Rizky Dilar. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat ada unggahan terbaru dari guest-nya Dede Yang mana kita lihat aja para sahabat, ya. Dede Lesti tentunya sudah dijalani. O.T.W. kemana, nih, para sahabat, ya. Di dalam mobil. Dan tentunya nyetir sendiri, para sahabat, ya. Kita lihat tujuannya ke Pluit, tuh. Wow, yang ada di Jakarta. Langsung aja nih, ke lokasi, para sahabat, ya. Pastinya kejutan yang akan diberikan oleh Dede Lesti Kejorang. Mudah-mudahan di The selalu berikan kesehatan persahabat ya, dan selalu memberikan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua para fans. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar yang mana tentunya mengejutkan kita semua para fans baru saja. Tentunya di akun Instagram yang mengunggah kabar soal Adlin dan wartawan persahabat ya, masih ramai tentunya kabar ini. Kita lihat di sini sebuah kalimat yang dituliskan, PWI turun tangan, ungkap asisten tak berhak halangi artis wawancara. Ini mengejutkan kita semua para fans selesai, Pak Sahabat, ya yang membuat berita siapa, yang memberitakan siapa, tetapi tentunya selalu memojokkan Lesti dan Rizky Bilar, ya, Pak Sahabat. Ya. Mudah-mudahan tentunya masalah ini cepat terselesaikan dan kita selalu dukung dari belakang bersahabat ya untuk kenyamanan keamanan dari idola kesayangan kita postingan tersebut lahir post kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelona 16 ada sebuah kalimat juga yang tuliskan dari lewat caption waduh gila nih sel Live asisten punya tanggung jawab melindungi artisnya tuh bersahabat ya banyak sekali dukungan respon di komentar juga dari postingan tersebut dari para fans yakni dari akun Instagram Winger85 mengatakan tak berhak kalau misal si artis bersedia kalau si artisnya ogah ya nggak boleh dipaksa selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Ros Anskor Suwari mengatakan dalam kolom komentar Bang Adin bukan hanya sekedar asisten, tapi dia adalah keluarga Bang Bilar. Wajar saja kalau dia dipercayakan untuk menjaga dede atau calon istrinya Bilar dari kerumunan wartawan di saat pandemi kayak gini. Yang saat ngadi, -ngadi aja syiriknya minta ampun astagfirullah. Tuh, sahabat ya. Memang luar biasa dukungan, serta tentunya doa dari penselnya selalu luar biasa, selalu kompak, selalu solid apapun yang tentu terjadi di keluarga Leslar persahabat ya kita semakin bangga, semakin tentunya bahagia kepada Leslar lovers. Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada video yang diunggah oleh akun Leslar seperti ini persahabat ya di sini tentunya video Bang Adlin serta wartawan yang sedang cekcok ini persahabat ya perhatikan ini tentunya wartawan yang mepet mepet Bang Adlin persahabat ya. Tentunya kita semua bisa menilai dalam video tersebut bahwasanya Bang Aldin hanya melaksanakan tugas Dan tentunya menjaga calon istrinya dari Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga menuai banyak sekali komentar para sahabat ya Salah satunya dari akun Instagram Dedi Nuraini menkomentar Si Dede udah bilang puntan ya dasar Kang Wawan katanya ya para sahabat Tentunya selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Lukas ini mengatakan wawannya yang nyolot tuh persahabat ya Sudah tentunya kita lihat bahwasannya dari wartawannya saja yang kurang sopan Yang selalu ingin tentunya menyorot dedek Lesti tanpa seizin dulu persahabat ya Kita selalu dukung dan kompak untuk mendukung idola kita persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan kabar terbarunya Setelah pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin info informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.